serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah prasahabat seluruh dimana manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru pada kesempatan kali ini Bomin akan memberikan kabar-kabar dan vitamin bahagia pastinya untuk kalian semua Perhatikan di kabar pertama persahabat ada unggahan spesial terbaru dari Papa Rizky Bilar di laman akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Bersamanya dengan Kaurudi Salim persahabat ya Ada Bunda Lesi juga tuh Masya Allah senyum dari mereka Memang luar biasa banget membuat kita semakin bahagia dan semakin selalu bangga Mudah-mudahan project dari Leslar Entertainment selalu lancar, selalu dimudahkan dan sukses Amin kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Bismillah, semua yang diawali oleh niat baik, insya Allah hasilnya akan baik pula, Leslar Entertainment. Wow, kita aminkan persahabat ya, mudah-mudahan hasilnya baik dan mudah-mudahan juga Leslar Entertainment tetap tentunya selalu menjadi kebanggaan warga Konoha. Dan mudah-mudahan bisa berkembang dan caya amin ya Rabbal 'Alamin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan pastinya dari para sahabat, yakni dari akun Instagram. Lenslar update new mengatakan di kolom komentar, apalagi Om Rudy Salin join, fix hasilnya baik, soalnya sopan. Katanya itu masya banget ya, doakan selalu. Yang terbaik juga untuk idola kita. Berikutnya persahabat, kita lihat nih ada sebuah kalimat komentar lain diberikan dari akun Afdal Yusman. Bang Afdal juga memberikan tanggapannya di kolom komentar. Bismillah Ialar, katanya tuh, Amin doakan persahabat ya. Mudah-mudahan doa baik dikabulkan. Tetap semangat, tetap support yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat. Ini udah momen spesial banget ya, luar biasa. Kembali, salah satu ini membuktikan bahwa Leslar itu terkenal di mana-mana Masya Allah banget ya Ini sih project home yang sangat luar biasa Di postingan ini pun ada sebuah kalimat Saturday Midweek yang aslinya sangat humble dan baik Rudy Salim, Rizky Dilar Wow, Masya Allah banget ya Memang sudah tentunya dipastikan bahwa Rizky Dilar itu orang yang sangat baik, humble Luar biasa, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Momon foto ini pun diunggah kembali oleh agung Putih Putihan Skorbilar Ada kalimat juga nih, dalam postingan ini lewat kalimat caption yang dituliskan Ini nih definisinya work from home, tapi tetap menghasilkan Wah wow, luar biasa banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari agung Sandy Rinaldi Mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah Allah apapun proyeknya, semoga dilancarkan. Amin, Masya Allah banget ya, doa selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga, persahabat, kita lihat ada info penting untuk kita semua, karena vitamin bahagia juga sudah di-up, sahabatnya di channel Youtubenya Rizky Bilar. Vlog terbaru nih, di Lesti Kejorang. Main games juga persahabat ya kemarin Papa Bilar sekarang giliran Bunda Lesti Kita doakan, kita tentunya support dukung mudah-mudahan Leslar selalu jaya dan selalu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai mereka Untuk berikutnya persahabat vitamin bahagia yang paling ditunggu warga Konoha perhatikan Wow, Masya Allah banget ya ternyata BPL lagi diajak jalan-jalan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Tuh tentunya habis makan Soto ya Masya Allah Melihat postingan ini berasa Adem bahagia Melihat Papa Muda Papa Bilar lagi ngomong anak tercinta Momen ini pun diunggah kembali di-repost kembali oleh akun family atas ke Lesler 23 ada kalimat juga yang dituliskan abang el lagi jalan-jalan nih sama Papa Bilar dan Bunda Lesti katanya tuh, allah banget ya ini lucu banget masya Allah, mudah-mudahan ada kejutan lain yang kita dapatkan dari idola kesayangan, dan mudah-mudahan ada kabar baik, kabar terbaru dan kabar bahagia dari Lesti Bilar